kemudian kalau kamu pengen banget dibacain khusus untuk diri kamu sendiri bisa personal reading caranya gampang banget tinggal cek di kolom deskripsi oke kita lihat di sini dari kartu ada king of oh ada queen of pentacles Saya maaf ada queen of pentacles di bagian kiri kemudian di bagian tengah ada knight of pentacles kemudian di bagian kanan ada the empress ini yang aku lihat uh, rezeki untuk kamu bakalan mengalir deras ya di bulan depan atau di bulan Mei atau mungkin di bulan depan ketika kamu nonton video ini itu itu bakalan deras banget bakalan bener-bener mengalir lancar ya selain itu juga dari sisi percintaan yang aku lihat bakalan mengalir mengalir lancar juga ya kenapa karena uh, yang aku lihat di sini mengalir lancarnya itu sebetulnya enggak yang apa ya maksudnya kayak kalau dibilang lancar sih nggak bisa lancar juga sih uh, karena yang aku lihat di sini lebih ke arah prosesnya dapat sih dapat gitu loh prosesnya dapat banget uh, aku nggak tahu misalkan kayak 3 bulan ataupun 2 bulan itu adalah waktu yang lama atau singkat untuk kamu bersama dengan seseorang atau tahap dekatannya itu sampai tiga bulan itu apakah lama atau enggak tergantung kamu tapi yang aku lihat di sini ketika tahapan pendekatan yang lama itu yang aku lihat yang dicari itu adalah sebetulnya kesempurnaan atau ekspektasinya tinggi ya di sini mungkin dari dia mungkin dari kamu itu berarti memang sifatnya dari dia ya bisa dibilang ekspektasinya tinggi banget untuk ke arah percintaan. Dimana dia mengharapkan uh, cinta sejati. Dia mengharapkan cinta yang tulus langgang setia gitu ya bertanggung jawab. Uh, yang hal-hal seperti itu gitu. Kenapa dia bisa sampai lama si Alvin gitu kan. Karena yang aku lihat trauma itu yang... yang menjadi latar belakang gitu ya, yang menjadi penyebabnya gitu, loh karena mungkin kayak kemarin-kemarin ditinggalin, kemarin-kemarin kayak ditipu, di begini begitu gitu ya sama pasangannya. Makanya kayak di sini dia pengen make sure, kayak pengen meyakinkan dirinya dia itu ketika ngedekat dengan kamu, apakah seperti orang yang kemarin atau enggak, apakah berbeda atau sama? Kayak gitu dia pengen ngelihat dulu ya kalau pengen cepat sih gampang gitu loh kayak kalau pengen cepat sih gampang banget ya cuma itu bukan bukan bukan esensi atau bukan yang dia cari itu bukan hal yang kayak gitu gitu loh kayak gampang banget untuk jatuh cinta atau gampang banget untuk menerima cinta seseorang itu bukan tipenya dia banget karena dia butuh orang yang benar-benar bertanggung jawab, setia, kemudian juga uh, setianya itu loh gitu ya. Karena dia berekspektasi bahwa gue kalau ada serius ke percintaan berarti ekspektasi gue ke lo atau ke pasangan gue itu setia gitu ya. Kayak gitu yang aku lihat, Jadi... Uh, itu yang diharapkan sih Itu yang diharapkan dari hubungan ini ya Jadi yang dipikirin sama dia Itu kayak setia setia setia setia, setia Gitu ya uh, Beneran kayak Apapun yang terjadi Aku masih tetap dengan kamu Gitu nggak ada nggak ada kata pisah Gitu ya nggak ada kata pisah uh, Yang terucap Gitu loh ketika Berhubungan percintaan kayak gitu ya jadi ekspektasinya dia pengen untuk setia banget berarti kalau kayak gitu dia setia dong gitu ya karena uh, dari dianya yang aku lihat setia gitu dan dia pengen ngeliat ataupun mengobservasi sih kayak dia ngeliat kamu apakah uh, worth it atau enggak atau patut untuk diperjuangin atau enggak Kayak gitu, dia pengen ngelihat hal tersebut Selama tiga bulan Atau selama uh, Pendekatan ini gitu ya Dia pengen ngelihat itu gitu loh Dari kamu Ya itu kuncinya sih yang ngeliat Kalau mungkin Kamu ngerasa kayak Kok lama banget gitu ya Kok begini, kok begitu gitu ya Dari sisi percintaannya Karena dia pengen nggak mau salah jalan aja gitu loh Dia, dia pengen Uh, lempeng lurus aja gitu kan nggak belok-belok nggak kesana kemari nggak macet gitu ya kayak lurus aja seperti jalan tol kayak gitu ya biar cepet nyampe biar uh, kita bisa serius gitu ke depannya, kayak gitu itu itu itu maksud dan tujuan dia untuk bisa uh, lama di dihubungannya tapi ini untuk beberapa orang aja ya karena yang aku lihat untuk beberapa orang ya ya emang dianya kayak gitu gitu lah karakternya ya dan untuk yang lain mungkin bisa ngerasain juga sih uh, yang mana yang jujur yang mana yang uh, bisa dipercaya atau enggak gitu ya itu bisa dilihat dari karakternya dia dan dari intuisi kamu gitu ya makanya di sini kalau kamu ngerasa resonate dengan pembacaan yang tadi berarti yang aku lihat ya memang itu alasannya dia sih untuk bisa uh, mengobservasi atau untuk bisa ngelihat kamu dan membuktikan uh, cinta kamu gitu ya bahwa selama pendekatan ini oh ternyata cinta kamu tuh kayak gini nggak pernah berubah jadi dianya mas uh, dianya menjadi semakin percaya gitu kan terhadap cinta kamu kayak gitu ya aku lihat ya kalau dari zodiaknya kita lihat di sini ada dari Capricorn kemudian juga Taurus Taurus sih yang paling kelihatan banget kemudian ada dari Virgo ya untuk beberapa orang Taurus itu kelihatan banget apalagi di Empress apalagi kayak uh, ada sisi feminimnya yang kuat gitu ya dari walaupun dia cowok walaupun dia cewek gitu kan uh, sisi feminimnya kuat dan uh, feminim tapi tegas gitu ya dan itu yang yang menjadi uh, sosok karakter yang kelihatan banget ya. Yang terbaca gitu loh di uh, pembacaan kali ini memang seperti itu. Oke itu yang kelihatan di kartu. Bye bye sampai jumpa di pembacaan aku berikutnya.